Karena transaksinya pakai BCA Mobile terus wow, juga ya Wah, betul nah, sekali online-online aja Betul tinggal transaksi top up-top up, top up betul. gitu Oke, okay, dan kita akhirnya juga melihat nih ya Sudah ada pergerakan, pencicilan pergerakan ya Step by step movement yang mulai dibangun juga Ternyata untuk circle-nya shifting again and again ke arah bagian atas Shooting range akan menjadi sebuah daerah play zone-nya Namun fight yang benar-benar menumpuk antara tiga tim Skylights Dan juga Onyx yang mungkin akan bertemu secara Pusamaan. pun juga ada NFT di sana di satu player dari NFT tadi tertake sebab Sevapel langsung dilakukan revive. Ini juga hal yang tidak diduga-duga kita tahu NFT adalah timnya akan masuk ke tengah di zona keempat. Yes. Ini masih zona ketiga mereka udah di bagian tengah banget dan wow. ingat pergerakan mereka dari Novo jadi tidak dekat dan lihat Power Pang juga baru saja mengeliminasi satu player dari SG Smith di sana tertake down. Power Pang Mukanya Cleon, mukanya Raffi, enggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya kenal lah player-player Onyx juga Hapal kan. lah ya, mukanya uh -huh. udah familiar banget soalnya, udah pernah di-announce. Betul. Kalau belum pernah di-announce, nah baru tanda-tanya, ini siapa eh, gitu itu kan. Itu dia, betul. Ini lagi nunggu-nunggu nih, berarti memang mungkin belum waktunya ya untuk announce player sepertinya gitu ya. ya. Dan di, di Onyx juga ada Kitsune, itu gue rasa catchy deh. catchy, ya, ya catchy. Kan? Yang ganti nickname. Betul-betul, karena kemarin saya mendapatkan informasi dari satu streamer Nimo TV, ya? uh -huh. Pablo Laputa, oh, okay. dia berkatakan Kitsune ini adalah... Uh, Kashi. Kashi. Tapi untung Konik belum bermain di PMGC. Kenapa? Tuh? Karena kalau di PMGC ketemu Navi ada oh. dua kitsune. Betul, tidak salah. sama. Sama-sama kuning lagi. Iya, tahu-tahu. <laughs> iya, iya, iya. iya. Oke, kita melanjutkan. Wow, siapa ya? The Last Man Standing dari Aura tetap memberikan pressure bahkan bonafide. Wow. Satu orang dipulangkan. Hmm, apakah ini senjata rahasia dari Aura? Tapi ya sayangnya memang ada kalak kuantitas. Aura harus pulang ke lobby diperingat ke 14 karena dibalaskan ya, ya. dari beberapa. Tapi setidaknya mendapatkan satu placement, eh satu elimination, not a bad start lah. Setiap dikatakan. Iya, at least bisa mendapatkan pundi-pundi elimination tambahan. Jadi pulang tidak dengan tangan kosong seperti itu kan. Betul betul. Dan kalau kita melihat juga setup dari alter ego, alter ego, NFT dua Wah. tim dari selatan, wow. South to shooting range. Perjalanan jauh mereka tempuh. Betul. Dan gua rasa mereka bangun terlebih dahulu sebelum tim lain bergerak maju. That's why mereka sudah bisa mengamankan di bagian cekungan yang cukup nikmat. Tapi gue masih punya saran satu sih. Bangkai pesawatnya, siapa yang ngisi? Nah yang ada di bagian high ground ya, ya. di sekitaran bukit-bukit sekitaran shooting range. Apakah tempat tersebut akan tetap worth it atau tidak? Kalau lihat dari zona tiga tadi sih masih worth it ya, tapi zona empat ini let's see later karena life juga. Dari pergerakan ke warinya, udah mulai bergerak ke atas. Ini yang gua suka, gak kelihatan saat of season, mungkin gak uh -huh. banyak event juga, atau mungkin kami yang tidak bertugas di event tersebut. Sekarang di Piala Presiden nampak muncul lagi dengan gameplay yang menurut gua Baru di beberapa yes. sisi terutama rotasi yang sangat cepat dibangun oleh tim-tim yang justru netabene jauh-jauh. Yes, karena pastinya mereka juga nggak mau stick ya di tempat yang sama mm -hmm. atau tertahan di belakang terus-menerus. Mereka mau development juga, mm -hmm. mereka akan berusaha untuk mengembangkan strategi, mekanik, makro-mikronya. Pasti akan mereka step by step diangkat terus-menerus juga. Tapi yang perlu diangkat kali ini juga mungkin storyline dari Livescape ya. Ya akhirnya bertemu dengan Eagle365, nampaknya ada pertemuan mantan nih. Uh, livescape dengan Eagle 365 ya yeah, kan? One of the player ya Kita yeah, tahu kan? tentunya Player yang bersinar dari PNC kala yeah. itu Kemudian juga Terminator di beberapa turnamen, Audrey. Audrey. Sudah lama kita juga tidak melihat baku hantam antara kedua tim ini. So, sih. Karena kali ini kita kamera menyorot kepada Ion yang sedang melakukan push tadi ke arah bagian satu tim lainnya ya. Dan kali ini dari boom oh. akhirnya bertemu dengan Evos Reborn. Dua serigala yang berbeda kubu tentunya Aduh. sedang melakukan fight kali ini untuk menentukan daerah kekuasaan tentunya dua serigala ya Jangan dua saham. ya bukan dua. oke <laughs> untung sudah dibenarkan baiklah kita akan kembali lagi fokus juga macan nih kayaknya macan nih Ivos deh macan ya sebenarnya iya ya. Ya juga sih benar iya kan? macan cuma enggak tutul betul-betul karena ya memang tidak bertutul ya iya kan macannya biru betul lagi menjaga di bagian high ground hmm. juga ini adalah perebutan Ya? kenapa bibir. saya bilang segala ya. kalau dia macan ya iya. sudahlah ya teman-teman semua anggap saja angin lalu itu. Sekarang <laughs> fight yang tentunya terjadi di bagian ini bisa kita katakan agak cukup utara tapi seorang Kenan yang coba untuk melakukan sebuah spotting justru diketahui yang menarik di sini Voker tetap diam di belakang mungkin masih cari posisi terbaik dulu kali Jel ya. Nah, itu dia jangkar ya untuk Tuh. ditahan di bagian belakangnya. Kita akan lihat seperti apa nih kira-kira decision making dari Boom. Apakah mereka akan melakukan mid fight atau seperti apa karena Setup dari EVOS juga bukan kaleng-kaleng. Mereka nggak stick together atau stacking di satu tempat yang sama. Ooh. Tapi terlihat AKF bisa mendapatkan satu player di tertumbang kan Namun mungkin agak sedikit sulit kalau misalkan player-player dari BOOM mau melakukan revive. Betul ini EVOS persebarannya luar biasa banget. Bahkan lihat Lazer dan juga satu player lainnya ada di bagian lower ground untuk tetap melakukan pick-off. Jikalau BOOM melakukan comic push ke arah bagian EVOS. Baru gua katakan ada sebuah spotting ke arah bagian atas langsung di backup juga. EVOS reborn bermain dengan sangat luar biasa dan dengan momentum banyak damage-nya masuk, Mikro langsung bergerak oh, oh. dan siap untuk melakukan sebuah fight. Tapi hati-hati, tembakan dari BOOM juga sangat on point. Namun oh, oh. kali ini BOOM, justru dengan upaya revive-nya ini kayak kandang sendiri. Dan akan langsung bisa tembaki bahkan mungkin utility oh, dari EVOS menuju arah BOOM. Sebagaimana oh, no. yang gua katakan, udah The yang Andiku akan gak connect-connect ternyata oh. dari KF. Kedua player dari BOOM. Ini benar-benar bencana untuk Bumi Sport. Yes, yeah, dan ternyata granatnya benar-benar menjadi sebuah hujan bencana untuk Bumi. Tapi ternyata terpanis real dari orang yang lain. NFT Ramones melakukan pick up dari bagian guanya banker yang cukup berbahaya dan kali ini Micro Boy nggak bisa ngepick terlalu lama lama juga karena bakal ketembak dari NFT yang lain bakaran molotov membuat player-player dari Boom tertekan last man standing pawn bit di bawah sana bakal dicari dibakar juga masih belum keluar dipaksa keluar oh dan akhirnya muncul masih belum Sangat sulit karena yang dilawan adalah empat player di satu tim yang masih full tentunya. Ooh. Namun Ponbit masih berdansa di bagian bawah. Nate connect lagi. Not a good situation. Di bagian belakang tadi ada NFT juga tembakan dari bagian atas Ponbit Harus melakukan crouch terlebih dahulu. Mengganti karena bagian Nate low, high toss. Terlebarkan ke bagian atas smoke. Ini masih tebal teman-teman semua ya. Karena masih ada obstacle berupa vision yang tidak terlihat dari Ivos. Namun Ivos dengan pergerakan Ponbit tentunya mereka masih ingin melakukan sebuah finishing. Yes. Namun tetap objektif karena satu player tadi gue sudah dikirimkan untuk menuju ke zona kelima, Jelly. Yes, pastinya dong. Karena ini bukan zona yang pengen ditahan lagi. Udah menyakitkan banget, nggak mau ditebein. Tapi ternyata sebuah pergerakan barbar yang langsung dipatahin begitu saja oleh player-player EVOS membuat boom. Mau tidak mau harus pulang dan puas di posisi ke-13. Yap, betul sekali. Namun EVOS pr belum selesai karena pergerakan mereka harus segera dibangun. Tapi banyak kayak pecah. Dan ini dia pakai pesawat yang tadi sempat kita bahas. Dan ternyata Zone Esports right. hanya bergerak sedikit mendapatkan satu player tapi flykido sepertinya yang menjadi jangkar di depan tertahan oleh Ion yang sangat kuat dan kali ini lihat Ivos ternyata tidak cukup dengan pas elimination mereka masih mau mengejar yang lain karena di ujung-ujung shooting range kali ini banyak banget tim takai alter ego bonafide juga terpantau tentu ini akan menjadi pecah perang antar mereka semua iya yeah, jelas pastinya karena ini fase kelima masih ada 12 tim, yes. 31 yang live Ini benar benar padat banget dipaksakan harus bertemu walaupun mereka nggak mau bertemu. Even kita lihat granat demi granat yang sudah mulai meletup dan bisa memakan korban jiwa. Tapi Alter Ego melakukan setup menarik, Wah. ada sebuah cekungan yang bisa dimainkan. Dan mereka mendapatkan posisi yang cukup nikmat di bagian arah jam 11. Ini pure map knowledge tapi lihat dari RRQ ditabrak dengan out outri. That's the player wow. yang tadi kita sempat bicarakan di awal. Ternyata tetap dengan quality gameplay-nya Takae. Kali ini Kean udah mulai terspot, bahkan mengganti dari kali... 6-nya. Menuju ke kara kali 4. Tidak sempat Hill oh, no. Takai pulang ke lobby kali ini. Evos Reborn benar-benar kuat di bagian utara dari zona. Benar-benar menjaga pergerakan yang lain Pun juga. Alter Ego dengan set tadi yang split. Membuat vision yang luas. Kali ini yang menjadi korban adalah Eagle 365 yang satu persatu di take down juga player Jelly. Wah gila pengikisan masa langsung terjadi begitu saja. Tiba-tiba tersisa tujuh tim. Bahkan kali ini semuanya sudah mulai dipaksakan bergerak kembali juga karena circle bakal shifting bouncing kembali menjadi sebuah posisi yang cukup berbahaya Onyx sedang berusaha untuk menyapu juga di depan sana ada Skylight Reverse group yang sedang berjaga-jaga namun ternyata NFT mendapatkan posisi yang cukup nikmat ada sebuah rumah benteng kecil yang bisa dia pertahankan tapi hati-hati juga ada Evos yang mungkin siap akan menjadi musuh terbaru untuk NFT. Yap yap yap karena Evos paham betul untuk bergerak masuk ke bagian shooting range ini tidak terlalu aman oleh karenanya pergerak mereka ada dua pilihan, akan menuju ke arah compound atau menabrakkan kendaraannya untuk masuk dari bagian lain. Dan sepertinya wow. pilihan kedua yang dipakai oleh Ivos e dan benar sekali Ion pun sudah mulai bergerak. Lihat pergerakan oh, dari mobil-mobil mahal tersebut, Ada Tesla, ada McLaren. Mobil-mobil yang tentunya sangat keren sekali kali ini digunakan oleh para player Semok juga sudah mulai di setup oleh NFT karena mereka paham mereka tidak aman Tapi gue suka banget karena NFT bergerak dengan zona atau seiring dengan zona Oleh mereka di zona pelanso gak terlalu butuh cepat-cepat banget Untuk masuk ke dalam circle nya Iya yeah, karena zona lambat ya jadi kalkulasinya bakal bisa dimainkan dengan sangat nikmat juga Tapi kalau bisa kita lihat dengan adanya pergerakan barbar tadi dari ion Mereka harus menghadapi juga musuh-musuh dari zone esports namun kamera harus fokus terlebih dahulu akan adanya EVOS Esports yang mungkin lagi berusaha untuk mencegah juga pergerakan wow. dari yang lain. Tapi kali ini Bigetron Ayan sedang berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi elimination di depan sana. Sudah ada musuh terbarunya dengan red side Masih bisa berusaha untuk menembak tolong berusaha Injil kata-kata dari Agus, tapi gue ubah sedikit. Apa? Game force yang biasanya *The Strong Man from Victim*, yeah. kali ini *The Strong Man* coming from Ion. Wow. Luar biasa banget dia takedown satu player dengan pixelated HP. Gel gila, gila, wow. gila! Oh, luar biasa sekali! Tapi awareness mereka, disiplin mereka tetap sangat prima. Smoke-nya udah mulai dikeluarkan, tutup vision karena mereka tahu ada. Sebuah kesempatan di bagian high ground ada sebuah pick off tapi ada sebuah neturnya ternyata uh. dilampar. Splash damage tapi tidak memberikan knockdown ke arah Ion. Wow gila ini ada banyak banget ya terrain yang bisa dimainkan. Makanya mereka walaupun berada di bagian open field. Mereka masih bisa stick together as a team juga. Dan gue rasa ini pincangnya mereka tuh gak terlalu parah banget. Hanya kehilangan mungkin satu atau dua. Kayaknya gak ada last man standing lagi ya gue rasa yang yeah, tersisa yeah. untuk di circle kali ini Ojon. Oh Betul banget karena dengan angka tim lima masih ada delapan jam kelan. Berarti setidaknya tiga rata-rata namun lihat uh. potato. Timingnya juga sangat pas, satu knockdown. Kemudian langsung recover the position, langsung nge dan tidak tertakedown. Sebuah hasil besar, tapi Super UNA ingin following up dari hasil tersebut untuk lebih paripurna. Ada utility melemparkan lemparkan, tidak satu, tapi dua dengan molotov. Belum ada yang connect, hanya memberikan pressure kepada Ivo's Dan berikutnya di follow up lagi dengan tembakan, and lock at that! Super UNA mendapatkan red face EVOS dalam keadaan yang tidak terlalu baik dan bahkan sumber una. One Beast Elimination tapi terlalu over peak Dan justru down oleh Ion. Ini udah terjadi kelas dari banyak arah jelly Ya dan ternyata bouncing zone nya menuju ke arah Ion. Tinggal gimana caranya dari Ion akan berusaha untuk mengeksekusi. Nge-defense area yang mereka miliki. Sementara waktu wow. Potato nge-spot kembali. Satu mangsa macan putih Lizer di depan sana membuat Evo. Sekali ini guncang ganjing posisinya NFT juga lagi baku hantam. Iya, yep, tapi NFT sekarang hanya menyisakan Wah. at least one player yang aktif karena yang lainnya ter-takedown. Ion benar-benar controlling di area. Ini mengingatkan kita juga permainan Red Alliance. Mereka sempat chicken dinner di event internasional sekali di titik Ion bermain, oh, iya. bermain di bagian luar-luar. Ya kalau ingat iklan Nemo ada, Apa? ada momen itu. Ada. Ryzen Apa? melakukan sebuah tembakan, <laughs> tapi Lizer di tempat lain, alter ego defensifnya. Woo. What a good defense, karena tetap juga bersamaan bisa melakukan pressure. Karena gue dapat kata-kata ya? dari sebuah komit, komik, A good defense or yeah. the best defense is the best offense. Wow! Itu yang dilakukan Altrigo menurut gue kali ini. Oke, okay, jadi mereka bisa bermain defensif maupun ofensif yes. ya. Mereka bisa melakukan kalkulasi dengan sangat baik. Namun dari Ramones nih lagi berusaha untuk kalkulasi move uh. dan langsung di. Akan begitu saja oleh Evos KF The Last Man Standing yang bukan Rizky Billar Lagi berusaha untuk bertahan sementara hey. waktu Betul sekali bukan Rizky Bilar tentunya karena dia adalah KF iya. dari Bandung oh, <laughs> Betul betul sekali tapi itu dia presenting to all of you guys The top 3 ada Alter Ego Ada Evos Reborn dan tidak ketinggalan Bigotron Ion yang masih sangat prima Dengan empat playernya oh, wow. stacking up dengan elimination tidak sedikit tapi Evos tahu kalau dia maju, ini berbahaya banget. Ada pergerakan depan sana, dia lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu, memanfaatkan first aid nanti. Kalau dapat timingnya atau udah habis first aidnya baru, akan melakukan tembakan tuh, justru membiarkan diri terkena poison. Tapi ini dia tembakan dari KF, the last dance dari KF, dan tercheckdown oleh alter ego. Top 2 ion melawan alter ego. Yes, two, favor situation dengan pergerakan yang cukup signifikan langsung maju gitu saja. Tapi ini akan sangat percaya diri sekali untuk bikin red alien berusaha untuk menyisir, dimanakah dua player lainnya dengan Oh, kami berada di posisi yang sangat berbahaya ini bisa auto, okay? one versus kali akan mulai di dari tiga sisi yang berbeda dan ini dia The fos from Eon.